Sekte besar masih megah seperti sebelumnya, tinggi dan dikelilingi oleh awan. Itu memiliki suasana megah dan megah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dan terbang di udara ketika suara angin yang deras naik dan turun. Ada aula besar jauh di dalam gerbang Yuan. Bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di aula. Itu adalah jejak roh Yuan yang ditinggalkan oleh para murid elit gerbang Yuan. Melalui jejak Yuan spirit ini. Gerbang Yuan dapat mengetahui apakah para murid elit ini hidup atau mati. Aula besar ini juga sangat dibentengi oleh gerbang Yuan. Ada murid yang terus-menerus menjaga tempat ini dan yang tugasnya adalah mengamati berbagai perubahan jejak roh Yuan. Ada tiga kelompok cahaya keemasan yang mengambang di dekat pusat aula besar. Triak yang dipancarkan dari dalam cukup kuat. Jelas, pemilik jejak Yuan spirit ini cukup kuat. Beberapa murid Yuan Get perlahan-lahan berjalan di dalam aula saat mereka mengamati jejak Yuan Spirit itu. Tiba-tiba, mereka berhenti. Mereka mengangkat kepala agak ragu dan melihat ketiga kelompok cahaya kemasan itu. Segera setelah itu, sedikit kejutan muncul di mata mereka. Itu karena mereka memperhatikan bahwa retakan kecil sebenarnya telah muncul pada tiga kelompok cahaya kemasan. Bang! Tiga kelompok cahaya kemasan tiba-tiba meledak di depan para murid ini. Pada saat yang sama, suara panik yang dipenuhi dengan ketakutan terdengar. Lindong, Lindong, dia punya. Suara ketakutan itu berhenti tiba-tiba. Namun, suara teror dan keputusasaan yang terkandung di dalam menyebabkan murid-murid Yuan Get di aula dengan cepat menjadi pucat. Itu adalah jejak Yuan Spirit yang ditinggalkan oleh Trio Huo Yuan Senior. Cepat. Pergi dan beritahu kepala. Aula yang tenang dengan cepat menjadi kacau. Banyak murid terhuyung-huyung dan berbalik sebelum mereka kemudian bergegas keluar. Setelah beberapa murid pergi, kepanikan yang aneh dan tidak dikenal terus berlama-lama di dalam aula. Murid-murid Yuan Get yang tersisa saling berhadapan dengan ekspresi redup dan tidak pasti. Apakah pesan Yuan Spirit sebelumnya menyebutkan Lindong? Yang Lindong. Tidak memberi tahu aku bahwa itu adalah orang yang sama dari Dao Sek setahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Petik 2. Aku khawatir itu kemungkinan besar merujuk pada orang itu. Surga. Baru satu tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk kelompok senior Yuan? Berdasarkan apa yang aku ketahui, kelompok senior Huoyuan telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Ini cukup bagi mereka untuk mengambil posisi sebagai tetua di sekte kita. Petik dua, petik dua, petik dua. banyak bisikan diam-diam menyebar di aula. Mata para murid gerbang Yuan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda ini, yang mereka kejar seperti gelandangan setahun yang lalu, tidak hanya masih hidup tetapi juga tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong, Lindong, dia punya. Tiga sosok duduk di puncak gunung, jauh di dalam gerbang Yuan. Ruang di sekitar mereka sedikit terdistorsi. Yuan power yang besar dan perkasa bergolak saat mereka bernapas. Itu bahkan samar disertai dengan suara guntur. Di dalam gerbang Yuan, siapa lagi selain tiga kepala raksasa yang bisa memiliki aura perkasa. Saat ini, tiga hegemoni Yuan get mengenakan ekspresi serius ketika mereka mengamati cahaya emas lemah yang melayang di depan mereka. Suara ketakutan itu terus-menerus diulang. Itu memang suara Huo Yuan dari kelihatannya. Roh Yuan-nya benar-benar hancur, Ren yuan zi menunduk dan berbicara dengan lemah. "Bocah cilik bernama Lindong masih hidup," perlahan di yuan zi berkata. Suaranya mengandung beberapa keraguan. Ha, dia telah tumbuh sedemikian rupa setelah hanya satu tahun." Trio Huo Yuan adalah ahli tahap puncak kematian mendalam dan ada benih iblis di dalam tubuh mereka. Bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak dapat berurusan dengan mereka jika mereka bergabung Lindung itu Apakah dia benar-benar melakukannya? Petik 2 Bocah itu bukan individu biasa Duduk di antara mereka Tian Yuanzi perlahan membuka matanya Matanya yang dalam dan cekung memiliki ekspresi tidak jelas yang melintas di mata mereka Hilangnya trio Wu Yuan tidak penting Namun Ada biji iblis di dalam tubuh mereka jika orang lain mempelajarinya, itu akan membawa banyak masalah bagi kita." Petik 2. "Saat ini, ada ahli tingkat puncak di dunia ini yang sudah mulai memperhatikan Yimo. Apa yang harus kita lakukan?" Ren Yuanzi menyipitkan matanya sementara cahaya hitam melintas di atas mereka. "Mulai rencananya." Tian Yuan Zi merenung sejenak dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Oh, apakah kita akan mengedepankan rencana kita dalam hal ini?" Wilayah Suan Timur akan menjadi sangat hidup. Tempat ini sunyi terlalu lama selama seribu tahun terakhir. Di Yuanzi tertawa pelan. Wajah cantik bayi Tian Yuanzi juga mengungkapkan senyum lembut. Namun, senyumnya dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya. Situasi saat ini, di mana wilayah Suan Timur didominasi oleh beberapa faksi yang sama kuatnya, akan berakhir. Gerbang Yuan kita akan menjadi satu-satunya raja. Haha. Tentu saja. Ambisi kita tidak akan berhenti di sini. Petik 2. Bagaimana dengan lindung itu? Dia kemungkinan akan menjadi sumber masalah utama jika kita tidak melenyapkannya, kata Ren Yuanzi. Huachen menuju ke chaotic dimensi. Kirim pesan padanya dan instruksikan dia untuk menghilangkan bocah ini di caotik dimensi. Tian Yuanzi berkata dengan lembut. Mem, dengan Huachen berurusan dengannya, hampir tidak mungkin bagi lindung untuk melarikan diri. Tian Yuanzi tertawa kecil, segera. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang jauh. Kata-kata ganas yang ditinggalkan pemuda kurus itu saat dia melarikan diri, masih melekat di hatinya. Hari di mana sekte kamu dihancurkan, ejekan dinginnya es yang tanpa belas kasihan melintas di mata Tian Yuanzi. Dia hanya semut. Pada saat lindung kembali ke wilayah Suan Timur, dia hanya akan melihat reruntuhan sekte daunnya. Hal yang terjadi di Yuan Spirit Hall di gerbang Yuan juga menyebar ke seluruh gerbang Yuan seperti virus. Nama itu, yang telah menghilang selama lebih dari setahun, tetap seperti duri di hati Yuan Gate, menyebabkan mereka yang mendengarnya menderita. Meskipun Eselon atas dari gerbang Yuan dengan cepat melangkah untuk memblokir berita, itu wajar bahwa ada banyak mata-mata dari sekte lain dalam faksi yang sangat besar. Oleh karena itu, Informasi ini disertai dengan beberapa guncangan karena menyebar dengan tenang ke seluruh wilayah Suan Timur dengan kecepatan tinggi. Daosek, King Suan duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar. Dalam waktu satu tahun, helai rambut putih tambahan telah muncul di kepala sang kepala, membuatnya tampak sangat tua. Lindong, telah muncul di keos si dia bahkan membunuh trio Wu Yuan dari gerbang Yuan. Tiga orang itu dikabarkan berada pada tahap awal kematian mendalam. Tiga raja kecil sebelumnya dari Gerbang Yuan. Ying Xuanzi meletakkan tangannya di belakang kursi sambil dengan lembut menggosoknya. Setelah itu, dia melirik kepala Desolate Hall Chen Zhen yang berdiri di depannya. Matanya yang biasanya dalam dan acuh tak acuh saat ini memiliki cahaya yang berkedip kedip di dalamnya. Di belakang Ying Xuanzi berdiri Ying Xiao Xiao yang cantik. Saat ini, dia memiliki ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Setengah saat kemudian, keterkejutannya perlahan berubah menjadi kegembiraan. Bahkan, karena perasaannya yang luar biasa, tetesan air mata benar-benar muncul di matanya yang indah. Setelah satu tahun, mereka akhirnya menerima berita tentang Lindong. Ya, informasi ini memang benar dan itu berasal dari gerbang Yuan. Pasti tidak ada orang lain dengan nama yang sama. Bocah itu, Lindong, masih hidup. Selain itu, dari penampilannya, kekuatannya telah melonjak. Bahkan aku tidak akan bisa berurusan dengan tiga ahli tahap awal kematian mendalam. Wajah tua Chen Zhen dipenuhi dengan kegembiraan. Emosi ini tidak muncul di wajahnya untuk waktu yang lama. Anak itu, King Xuanzi menghela nafas dengan lembut. Ekspresi di matanya agak rumit. Akhirnya, dia bergumam. Aku senang dia masih hidup, senang bahwa dia masih hidup. Berita ini saat ini telah menyebar ke seluruh Dao Sekte. Bajingan kecil itu semua sangat bersemangat. Sudah lama sejak mereka bertindak seperti ini, Chen Zhen tertawa. Ying Xuan Zi mengangguk sedikit, tepat, seakan dia sepertinya ingat sesuatu. Ekspresi di matanya redup. Dia berbalik ke arah Ying Xiao Xiao dan bertanya. Apakah gadis itu Ying Huan Huan masih mundur? Ying Xiao Xiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Sejak kejadian di Unique Devil City satu tahun yang lalu, Ying Huan Huan pergi ke setelah kembali ke sekte dan dia jarang muncul ke permukaan. Bahkan Ying Xuan Zi jarang melihatnya. Tentu saja, ini sebagian karena gadis itu sengaja menghindarinya. Ying Xuan Zi menghela nafas. Dia dengan cepat melambaikan tangannya tanpa daya. Pergi dan ceritakan padanya berita itu. Ying Xiao Xiao merasakan hidungnya berubah masam ketika dia melihat ekspresi Ying Xuan Zi yang lesu. Dia mengangguk dengan lembut, berbalik dan meninggalkan Aula. Setelah itu, dia bergegas menuju bagian dalam Sekte Dao dan hanya mendarat di gunung yang tenang dalam 10 menit kemudian. Gunung besar ini sangat dingin. Aura dingin menyebar dari bagian yang lebih dalam. Ini menyebabkan embun beku menggantung di semua pohon di gunung. Ada danau jernih jauh di dalam gunung besar. Namun, danau itu saat ini ditutupi oleh lapisan udara dingin dan permukaan danau berubah menjadi es keras berwarna biru. King Xiao Xiao mendarat di danau mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok lembut duduk di atas es teratai di tengah danau. Rambutnya yang biru panjang dan dingin berserakan dan terlihat dari kejauhan. Dia tampak seperti peri yang jernih duduk di atas es. Ying Xiao Xiao memandangi wanita yang sedingin es ini, yang adalah seorang gadis cakep dan bersemangat setahun lalu, sebelum ekspresinya meredup. Kakak perempuan, apa yang terjadi? Wanita muda di Lotus Es dengan lembut membuka matanya, mata kristal seperti hitam awalnya awalnya saat ini telah berubah menjadi warna biru es. Rambutnya yang panjang menjuntai ke bawah dari sisi wajahnya dan ada juga lambang biru sedingin es di alisnya. Itu memberinya kecantikan es ratu es yang dingin. Hanya dalam waktu satu tahun, gadis dari masa itu tampaknya telah menjadi lebih cantik dan lebih dewasa. Kecantikannya yang kekanak-kanakan sejak saat itu, secara bertahap berkembang ke titik di mana ia mampu memikat kerumunan. Namun, kecantikannya juga mengandung ketidakbiasaan yang samar. Itu seperti es yang dia lahir sejak lahir. Ying Xiao Xiao menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, kami punya berita tentang Lindong. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Ying Xiao, Xiao melihat danau es yang dingin dan tak berair seperti mata wanita muda itu, tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 994, Daftar Pemula Fluktuasi emosional yang kacau itu seperti riak yang muncul di dalam danau beku Ying Huan-Huan seperti mata. Pada saat itu, wanita muda di Lotus S ini sepertinya telah terbangun dari keadaan beku Keaktifan, yang telah menghilang selama setahun, telah pulih sedikit karena nama ini Ying Xiao Xiao menatap wanita muda yang berubah secara drastis dan tidak bisa menahan tawa Cinta adalah kata yang agak berbahaya Dia, apakah dia baik-baik saja? Ying Huan, Huan menggigit bibir merahnya Suaranya yang semula jernih dan manis saat ini diiringi dengan getaran. Matanya tampak seperti kristal rapuh yang akan pecah kapan saja. Iya nih, Ying Xiao Xiao mengangguk. Segera setelah itu, dia tersenyum. Dia saat ini seharusnya berada di caotik dimensi. Tampaknya dia telah bertemu dengan tiga raja kecil generasi sebelumnya. Trio Huoyuan. Huoyuan. Mata Ying Huan Huan mengeras. Sepertinya ada mata pisau seperti es yang melonjak di matanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang itu sekarang sangat luar biasa. Trio Huo Yuan melawannya. Hanya untuk akhirnya terbunuh di tangannya. Keributan hebat telah terjadi di gerbang Yuan karena ini. Ying Xiao Xiao buru-buru berkata setelah melihat ekspresi wanita muda itu. Aura sedingin es di mata Ying Huan-Huan. Yang bisa membuat jiwa seseorang merinding. Melemah hanya setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan memandangi cermin beku seperti danau dan dengan lembut berkata, Orang yang penuh kebencian itu, dia berjanji padaku bahwa dia tidak akan mati. Jika dia membohongiku, aku akan mengambilnya kembali bahkan jika aku harus menghancurkan reinkarnasi. Petik 2. King Xiao Xiao melangkah maju. Tangannya tanpa sadar menyentuh wajah dingin wanita muda itu dan berbicara dengan menyedihkan, "Karena kamu sekarang memiliki beberapa informasi tentang dia. Tidak perlu bagimu untuk terus mengurung diri seperti ini, kan? Ayah tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi saat itu." Petik dua, Huan, Huan dengan lembut menurunkan matanya dan berkata, "Aku tahu, aku tidak menyalahkan ayah. Aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna." Setiap saat. Yang bisa aku lakukan adalah berdiri di belakangnya dan melihatnya bertarung sendirian. Wanita muda itu tampaknya telah mengingat pemandangan yang sangat menyedihkan dari sosok kurus berlumuran darah yang telah berperang melawan tiga tuan sekte besar gerbang Yuan setahun yang lalu. Matanya berubah sedikit merah. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia bekerja keras untuk menunjukkan senyum di wajahnya yang cantik. Aku ingin menjadi lebih kuat. Kakak perempuan harus menyadari karakternya. Setelah dia kembali ke wilayah Suan Timur, dia pasti akan menyerang gerbang Yuan. Aku ingin membantu dia ketika saatnya tiba. Petik 2. Kali ini, aku ingin berdiri di sampingnya dan tidak bersembunyi di belakangnya. Ying Xiao Xiao menatap wanita muda yang tersenyum. Itu adalah senyum yang keras kepala dan indah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas ketika jarinya membelai simbol kuno yang misterius dan rumit di alis Ying Huan Huan. Matanya memerah tanpa sadar ketika dia memikirkan bagaimana saudara perempuannya yang semeriah peri saat itu. Sekarang sedingin es. Aku sadar kekuatanmu terus meningkat. Namun, kamu harus tahu perubahan drastis seperti apa yang akan kamu alami agar ini terjadi. Lindung tidak akan ingin melihat kamu berubah dengan cara itu. Senyum di wajah Ying Huan-Huan perlahan-lahan ditarik. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan memeluk lututnya. Tubuhnya yang melengkung menyebabkan dia tampak sedikit lebih lembut. Dia tidak memberi tahu Ying Xiao Xiao bahwa dengan peningkatan kekuatannya yang cepat, dia telah menemukan bahwa beberapa kenangan lain mulai muncul di kepalanya. Dia tidak tahu apakah transformasi ini baik atau buruk. Namun, dia jelas mengerti kekuatan seperti apa yang dibutuhkan lindung untuk membalas dendam pada gerbang Yuan. Satu-satunya metode yang dia miliki untuk membantunya adalah ini, kakak perempuan. Jangan khawatir, wanita muda itu mengangkat kepalanya sedikit lama kemudian Sinar matahari berserakan ke bawah, menciptakan kilau indah di wajahnya Selama dia kembali dengan selamat, aku akan selalu menjadi Ying Huan Huan Ying Xiao Xiao menatap wanita muda itu Pada akhirnya, dia mendesah lembut di hatinya Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda itu yang terakhir sekarang tidak diragukan lagi jauh lebih matang dibandingkan dengan masa lalu. Namun, kedewasaan sedingin es ini menyebabkan bekas merasakan sedikit sakit di hatinya. Ying Huan Huan dengan lembut bersandar pada Ying Xiao Xiao saat mata birunya yang dingin memandang ke arah langit. Sosok kurus yang familiar tampak muncul di tempat dia memandang ketika sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan lembut. Jika kamu kembali... Aku akan berdiri di sisi kamu dan memblokir semua orang yang ingin membunuh kamu. Jika kamu pergi, aku akan membantai gerbang Yuan untuk kamu. Bahkan jika aku harus masuk ke lautan darah, hati aku akan seperti es. Sementara berita tentang trio Wu Yuan membangkitkan keributan besar di wilayah Suan Timur. Karakter utama, Lin Dong, sudah lama membawa Mulingshan bersamanya dan buru-buru pergi ke wilayah laut yang mulai menjadi fokus seluruh caotik Laut Iblis. Kompetisi petir yang disebut Aula Flame Divine telah mengorganisir kali ini adalah acara yang sangat besar di Chaotic dimensi. Skalanya berkali-kali lebih megah daripada pertemuan militer yang diadakan oleh lima klan wilayah Laut Angin Surga. Kemampuan Flame Divine Hall untuk mengumpulkan orang-orang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lima klan besar. Tentu saja, sebagian alasannya secara alami juga karena daya pikat simbol leluhur Thunderbolt. Meskipun banyak orang merasa ragu bahwa Flame Divine Hall akan benar-benar mengedepankan objek ilahi yang sangat langka seperti simbol Ancestral Thunderbolt sebagai hadiahnya, itu masih menyebabkan hati banyak orang mendidih. Terlepas dari seberapa ketat kompetisi itu, mereka setidaknya harus mencoba untuk objek ilahi seperti itu. Kakak Lindong, kompetisi yang diadakan oleh Flame Divine benar-benar sangat hidup. Seekor paus besar dengan cepat melintasi lautan wilayah laut tertentu. Mulingshan duduk di belakang paus. Mata besarnya melihat ke sekelilingnya Itu mungkin untuk melihat banyak kapal besar dan berbagai binatang laut yang melaju kencang di rute ini. Apalagi tujuan mereka sama, jelas. Orang-orang ini menuju ke wilayah laut api. lindung tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Wilayah laut api ini sepertinya menjadi fokus seluruh caotik dimensi. Daya pikat simbol leluhur Thunderbolt memang menakutkan Apakah kakak laki-laki Lindung juga berencana untuk ikut kompetisi? Mengingat kekuatan kamu saat ini Kamu pasti akan dapat memperoleh hasil yang agak baik Mulingshan tersenyum saat berbicara Lindung dengan malas merentangkan pinggangnya dan tertawa Mari kita lihat situasinya dulu Aku tidak terlalu tertarik untuk menjadi juara Namun, ada sesuatu di sana milik aku Aku harus mengambilnya kembali. Petik 2 Moluo telah mengambil esensi petir dari simbol Ancestral Thunderbolt. Meskipun tidak banyak salahnya, Lindung mampu samar-samar mendeteksi semacam cacat setelah sepenuhnya menyempurnakan simbol Ancestral Thunderbolt. Cacat ini tidak jelas. Jika 100 tahun berlalu, simbol leluhur Thunderbolt ini mungkin akan dapat memperbaiki cacat dengan sendirinya. Sayangnya, Lindong tidak ingin menunggu untuk waktu yang lama. Dia seorang perfeksionis. Karena dia telah memperoleh simbol leluhur Thunderbolt. Dia secara alami tidak ingin cacat hadir dalam objek ilahi yang sedemikian. Karena itu, ia harus mengambil kembali esensi petir yang hilang itu. Hihi, kakak Lindong. Kamu saat ini berada di peringkat ke-9 di daftar Ruki dari Laut Iblis Caltic. Mulingshan membalik tangannya saat gulungan emas muncul di dalamnya. Cahaya sebagian hadir pada gulir. Seseorang bisa melihat kata-kata, daftar Ruki, secara samar-samar. Objek ini dibuat dari sebuah faksi yang disebut Fate Pavilion of Chaotic Dimension dan memiliki beberapa otoritas. Mereka yang bisa naik ke peringkat adalah yang paling luar biasa di antara generasi muda laut Iblis Chaotic. Lindong tersenyum saat menerima gulungan itu dari Mulingshan. Ada fluktuasi energi pada gulungan itu. Jelas. Ini juga semacam harta roh. Matanya menyapu dan melihat deretan kata-kata bercahaya kecil di posisi ke-mbilan kesembilan. Kesembilan daftar Ruki. Lindong. Tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Puncak master simbol ilahi awal. Anggota sekte Dao dari wilayah Suan Timur. Dia membunuh lima ahli tahap kematian mendalam awal dengan kekuatannya sendiri di Sky Lightning Sea Region. Dia berada di peringkat 9 karena keahliannya tidak diketahui. Petik 2. Apa jaringan informasi yang kuat? Lindong mengangkat alisnya. Fate Pavilion ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mereka sudah belajar tentang apa yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Selain itu, mereka bahkan berhasil dengan jelas menyatakan bahwa dia berasal dari Sekte Dao wilayah Swan Timur. Kemampuan mengumpulkan informasi ini sangat mengagumkan. Kakak laki-laki Lindong. Dikabarkan bahwa 10 besar ini di daftar Ruki semua akan berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak ada dari mereka yang mudah ditangani. Mu Ling Shan tertawa, Lin mengangguk. Dia hanya berada di peringkat ke-9 bahkan setelah pencapaian pertempurannya di Sky Lightning Sea Region. Dari ini adalah mungkin untuk mengetahui seberapa kuat orang-orang di daftar Ruki ini. Mata Lin Dong bergerak ke atas sepanjang gulungan itu. Bahkan dengan karakter Lindong. Dong. Dia masih cukup ingin tahu tentang peringkat di atasnya. Ini karena dia jelas menyadari bahwa mereka yang bisa masuk dalam 10 besar pasti akan dianggap monster. Kedelapan di daftar Ruki, Lilin dari Sky Shark Sack. Tahap kematian mendalam awal. Dia memiliki karakter yang kejam dan membunuh dua ahli pada level yang sama dengannya dalam bentrokan. Petik dua, petik dua, petik dua. Kelima di daftar Rukis, Dark dimantengkui dari aliran laut gelap. Maju guru simbol ilahi, dia pernah bertarung melawan seorang ahli tahap kematian mendalam dan berhasil melarikan diri tanpa terluka dengan mengandalkan budidaya energi mental yang luar biasa. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Ketiga dalam daftar Ruki Little Myriad King of Thousand Myriad Mountain Dia telah menyempurnakan Thousand Myriad Heavenly Skill dan memiliki kekuatan manifestasi segudang. Petik 2 Kedua di daftar Ruki Peri api Tang Sin Lian dari Flame Divine Hall. Murid pertama dari pemilik simbol leluhur yang berkobar-kobar, Moluo. Penerus Flame Divine Hall, petik 2, alis lindung terangkat ketika dia melihat tiga nama teratas. Ini karena dia menemukan bahwa tingkat kultivasi dari tiga orang ini tidak jelas. Namun, deskripsi sederhana itu cukup bagi seseorang untuk merasakan kekuatan besar mereka. Tatapan lindung bergeser ke atas lagi. Melihat ke arah bagian atas daftar Ruki. Segera, matanya sedikit menyipit. Pertama di daftar Ruki, orang tak berwajah susiu. Setelah membunuh ahli tahap kematian mendalam muka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.